Ini dulur-dulur menemukan bahan bonsai serut, tapi masih kecil sekali. Kembali lagi bersama Kompak ini terdengar, hari ini mencari bonsai yang sangat langka sekali di wilayah hutan Pasarau ini. Ini pencariannya sangat sulit, sulit, sulit, dan sulit sekali. Najan dan Turun naik. dengan naik. sekali Jangan lupa Subscribe and like. Oh, pencarian hari ini cukup melalakan. Tak urung ojo lali dulur dulur tombol subscribe paket klik karo lonceng inting-inting Alex Sunyoto Channel matur suwon Ini para tim teman di Nasional masih mencari bahan-bahan untuk dijadikan bonsai. Hidup, bangsa. Hidup, bangsa. Kali ini masih belum berpetualang. Untuk menentukan target bonsai karena penggemar bonsai kali ini cukup banyak sekali. dan sekarang bonsai sangat langka sekali. Nah, ini itu tim tim internasional, teman-teman. Dan -teman. saksikan lanjut, nah. sudah itu orang wow. sama wow lagi jalan mau lagi, iki kayak malah anak tipe. Ini ya, kita, kita. Kita. Ini dulur-dulur menemukan bahan bonsai serut. Tapi masih kecil sekali batangnya. sayang sekali ya dulu telur untuk diambil mungkin biar besar dulu begitu ini serutnya nah kecil sekali tuh buah boy. buahnya masih kecil sekali biar lebih besar-besar besar dan besar lagi kita tunggu kita mencari yang lainnya aja bro oke okay saksikan mencari lagi Apa? Apa, Apa? Apa? Apa itu? Ha? lurus Iki Macan Tak ci sat